dan terhangat sekitar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini Ada sebuah kamar spesial banget ya dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto cute dan foto kece banget bersama ya Masya Allah <laughs> Luar biasa foto ketika momen di Turki. Mudah-mudahan selalu sehat buat Ayah Kejoran selalu bahagia. Amin. Dan kita lihat juga ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut. Ada yang ketinggalan di sana? Wkwk. -wk, aduh, cute banget ya Ayah kejora. Luar biasa fotonya kece banget nih. Tentunya tak kalah dengan anak muda Masya Allah luar biasa Dan kita lihat juga dalam pusingan foto Ayah Kejora Banyak tanggapan yang diberikan dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun LeslarKendari01 Mengatakan dalam kolom komentar Sehat-sehat Ayah Kejora? Ada nggak oleh-oleh dari Turki? Tuh persahabat ya Masya Allah ditanyain oleh oleh langsung dari Turki ya <laughs> Mudah-mudahan saja ada oleh-oleh Kabar baik, kabar bahagia dari Ayah Kejora Mengenai idola kesayangan kita Dede Lesti dan kakak Rizky Wilar Dan selanjutnya persahabat kita Pastinya semua menunggu Vitamin bahagia langsung dari 2 kita Itu persahabat yang dicariin dari tadi Nggak nongol-nongol Ternyata nongolnya di TikToknya, persahabat, diperhatikan tuh, duh, cute banget ya idola kita, masya Allah, luar biasa banget ya, kakak bilar selalu tampil keren dan happy banget ya di TikTok. Tentunya banyak orang-orang juga joget ya, tetapi tidak lain. Tentunya beda banget dari idola kita ini. Persahabat, ya, akun tiktoknya yang dipakai untuk promosi. Persahabat, ya, memang luar biasa, selalu menjadi kebanggaan, dan selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang. Masya Allah, ya, dan kita lihat juga, persahabat di sini banyak tanggapan yang diberikan. Sebelumnya diunggah oleh akun sendal Putih, underscore pilar kita lihat di sini tanggapan banyak diberikan dari fans-fans sejati Persahabat ya, dari akun Lile Ulilo mengatakan pengen deh nge ngegeserin rambutnya Bilar Katanya tuh Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Aminah160689 mengatakan Tumbe nih ngomongnya pelan-pelan gak gumur-gumur dengan gak kek lagi dikejar warga Katanya tuh nih bisa aja nih persahabat ya Mudah-mudahan saja sehat terus, sukses terus pokoknya untuk idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, ini ada unggahan spesial juga nih dari IGS -nya Kak Nova. Disini barusnya mengunggah sebuah Volkswagen nih. Kita lihat, suami tercintanya sedang memilih durian, Persahabat. Ya, aduh, bikin ngiler aja nih Persahabat ya. Masya Allah, banget nih, duriannya luar biasa, kayak endul banget. Persahabat ya, mudah-mudahan saja kita juga mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari keluarga besar Rizky. Bilang, mudah-mudahan ada cedokan vitamin manja yang diberi. Ikat bersahabat, ya, dan kita lihat juga keunggahan IG nya Bang Dari persahabat ya Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan momen kebersamaannya nih Bersama Ayah Kejora juga Ada di situ ada Bang Dede Prawira juga Di negara Turki penuh cerita banget ya Leslar keluarga dan tim Masya Allah mudah-mudahan tetap kompak Dan tetap Selalu memberikan karya-karya terbaiknya Untuk kita semua warga Amin Dan kita lihat juga nih persahabat ya, Ada sebuah unggahan spesial Dari Kak Renzilla Zuwardi di IG pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto persahabat Ya ternyata ini ada foto bumil Dan kita lihat persahabat dari kalimat fitting Katanya itu persahabat ya Aduh bikin penasaran dan makin deg-degan aja persahabat ya Apakah yang diposting itu Dede alasi kejora bumil cantik kita Ternyata persahabatnya ini bukan ada info Ternyata ini bukan tidak lastig Gejora, Pak sahabat ya Dan kita lihat ini diunggah kembali oleh akun Leslar Kendari 01 Apakah ini bumil kita? Kalimat caption dituliskan? Bukan Tuh ada jawaban dari komentar Bukan persahabat ya Dari Fiera Sakura Tentu ini menghebohkan kita juga persahabat ya Yang selama ini belum mendapatkan judukan vitamin Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kabar bahagia yang disuguhkan langsung dari idola kita dan kita lihat juga persahabat, ada unggah spesial juga nih dari IGSnya Bang Bensi Kumbang Ini tadi pagi ya, Bang unggah sebuah postingan foto gelas Dan kita lihat di antara tiga gelas ini, ada yang cute banget ya Yang di tengah, itu gelas putih bergambarkan Lesti dan Bilar Duh, Masya Allah banget ya Dan kita salpok juga semua kalimat Gelas boleh kalah cute, tapi kalau gambar gak ada lawan Luar biasa banget persahabat ya Tentu memang idola kita selalu beda dengan yang lain Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia Dan selalu memberikan kebahagiaan, kejutan Untuk kita semua Jangan kemana-mana persahabat Jangan ya, tetap stay tune terus channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya Mungkin ini informasi Di siang menjelang sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagus menunjukkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh